Halo, dia dengan siapa? Oh ya, Mbak. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi oh, Ya, Mbak. Oh ya, oke. Okay. Nanti saya obrolkan dulu dengan teman-teman para legal yang lain, ya Mbak. Oke, okay. ya Mbak. Terima kasih sudah melaporkan kejadian, ya Mbak. Oke. Okay. Wah, opo lagi, lah bener lagi, ada kasus kayak fabel sangat rentan berhadapan dengan hukum karena hukum di Indonesia belum sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan difabel Ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti teks hukum, aksesibilitas seperti gedung yang tidak ramah pada difabel rap untuk difabel darsa, toilet akses informasi berbentuk audio dan visual, petugas yang ramah dan lain sebagainya. Dari kasus yang didampingi Sigap, setidaknya yang tercatat ada 65 kasus. Difabel berhadapan dengan hukum di berbagai daerah 90% pidana, 10% perdata Dari kasus itu, 90% proses hukum Dan 10% penempuh jalur non-litigasi Kenapa? Ada beberapa faktor sebagaimana disebutkan Yang itu sangat mempengaruhi tindakan mereka Seberapa dari mereka melaporkan kasus Yang dialaminya untuk masuk dalam peradilan Seperti ini apa yang harus dilakukan pertama kali oleh difabel saat mengetahui dirinya menjadi korban kekerasan seksual? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Satu, menceritakan kejadian kepada orang terdekat, bisa keluarga, saudara, tetangga, guru atau teman, agar ada saksi yang mengetahui kejadian kekerasan seksual tersebut. Dua, tidak membersihkan diri atau mandi terlebih dahulu Tetapi langsung melaporkan kejadian ke kepolisian terdekat atau ke rumah sakit terdekat Sehingga pada saat visum et repertum atau pemeriksaan pada korban Masih terlihat buktinya 3. Menyimpan pakaian yang dipakai pada saat kejadian dan tidak dicuci terlebih dahulu Pakaian ini nantinya akan menjadi barang bukti di dalam persidangan Menyimpan semua barang korban pada saat kejadian dan mungkin barang pelaku, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik. Dan lima, mencari lembaga yang bisa membantu untuk mendampingi korban, contohnya lembaga swadaya masyarakat, seperti SIGAP atau lembaga bantuan hukum di daerah terdekat atau juga organisasi masyarakat dan sebagainya. kita punya hak yang sama, kita punya kedudukan yang sama di hadapan hukum meskipun misalnya kita punya banyak hambatan kita punya kedudukan yang sama di hadapan hukum uh, tentu pihak-pihak berwajib nanti akan akan punya cara tersendiri dengan menyesuaikan dengan hambatan kita masing-masing untuk apa ya, untuk, segi, untuk memproses kasus tidak ada pembedaan antara warga negara difabel dan warga negara notifabel SIGAP punya divisi advokasi divisi advokasi ini adalah divisi yang senantiasa mendampingi kawan-kawan hukum kawan-kawan difabel yang kebetulan berhadapan dengan hukum kawan-kawan difabel yang kebetulan punya kasus begitu ya punya kasus yang berhadapan dengan hukum uh, mereka punya tim yang sangat kuat salah satunya adalah mereka punya para legal yang senantiasa mendampingi kawan-kawan baik teman-teman difabelnya baik keluarganya bagaimana menguatkan keluarga agar Mampu dan mau melaporkan kasusnya Ke tanah hukum Bagaimana menguatkan defabil itu Misalnya sebagai korban, perkosaan Bagaimana menguatkan defabil itu Supaya mau bangkit lagi Mau percaya Percaya diri lagi agar kemudian Bisa hidup bermasyarakat Kita punya tim yang kuat seperti hanya Pak Robi Dan Bu Tutik yang senantiasa mendampingi di daerah Di daerah kidul dan uh, Di daerah Bantul itu banyak kawan-kawan di Babel berhadapan dengan hukum dan uh, mereka sangat intens begitu menampingkan kawan-kawan di Babel uh, ya tadi baik keluarga maupun keluarga di Babel dan juga orang-orang di sekitarnya bahkan meyakinkan aparat penegak hukum yang tadinya tidak punya perspektif di Babel tapi karena kerja-kerja kawan-kawan di kawan-kawan paralegal ini kemudian menjadi paham uh, dengan Nah, sekali lagi saya tekankan pada teman-teman bahwa ketika teman-teman Misalnya, misal, misal aja, misal agak Kita nggak minta tapi misalnya misal teman-teman punya ada kasus berhadapan dengan hukum Atau misalnya tetangga teman-teman, saudara teman-teman Bahkan mungkin mantan teman-teman ada kasus Misalnya ada kasus berhadapan dengan hukum Teman-teman ada -teman, kasus berhadapan dengan hukum silakan saja lapor ke sigap Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah merasa... Waduh nanti gimana ya nanti nggak jalan-jalan cuma dipermainkan atau seperti apa jangan pernah merasa seperti itu silahkan lapor saja ke sigap nanti sigap akan akan insya allah akan senantiasa membantu Akan senantiasa mendampingi kasus teman-teman sampai benar-benar clear kita punya tim yang soli kita punya tim yang keren-keren teman-teman jangan pernah takut teman-teman silahkan melapor ke sigap kalau alamat dan segala macam bisa lihat di deskripsi teman-teman ya. Bisa cek di deskripsi, nanti akan ada nih, alamat dan kontak siapa yang bisa dihubungi, ya. Gitu, gitu, teman-teman. Terima kasih, salam inklusi.